Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Mersyandi SPD Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Satuan Pendidikan SMK Pesisir Samboja Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan Tentang koneksi antar materi pada modul 1.3 Yaitu visi guru penggerak Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan keterkaitan materi antara visi guru penggerak dengan materi-materi pada modul sebelumnya yaitu keterkaitan visi guru penggerak terkait dengan filosofi kiajaran Dewantara tentang pendidikan serta nilai dan peran guru penggerak yang mana dalam penyusunan visi saya melakukan pendekatan berbasis kekuatan yaitu dengan inquiry apresiatif yang nantinya juga akan saya jalankan dengan memposisikan atau menjabarkannya pada bakja Adapun nilai filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai landasan utama menjalankan visi perubahan di mana nilai filosofi Ki yang utama berkaitan dengan bagaimana konsep mendidik yaitu mendidik sesuai kodrat Alami seorang anak yang berarti mendidik sesuai tahapan tumbuh kembang anak, maka kita tidak akan memaksakan pencapaian sang anak di luar kondrat tumbuh kembangnya. Begitu juga dengan menjalankan peran sebagai guru penggerak, haruslah mengimplementasikan nilai guru penggerak yang berpihak kepada anak didik. Adapun yang kita atau saya lakukan dalam perubahan di sekolah, hendaknya selalu berorientasi kepada siswa. Kemudian nilai keberpihakan kepada siswa dalam mewujudkan visi. Pada modul sebelumnya, modul 1.2 calon guru penggerak dibekali pengetahuan tentang lima nilai yang harus dimiliki untuk bisa mewujudkan visi sebagai guru penggerak. Salah satu nilai yang utama adalah berpihak pada murid. Dan dengan memegang salah satu nilai utama, yaitu berpihak kepada murid dan mengimplikasikannya nilai ini untuk mewujudkan visi perubahan, maka proses perubahan untuk mewujudkan visi murid yang merdeka belajar akan mudah terwujud. Dan dalam modul ini, modul 1.3, calon guru penggerak harus membuat sebuah visi untuk murid yang akan diterapkan dalam sebuah rencana berupa uh, rencana perubahan, dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yaitu model bakja. Bakja sendiri adalah sebuah model perencanaan perubahan yang memiliki alur dan tahapan dari perencanaan perubahan hingga eksekusi. Atau aksi nyata yang dilakukan dalam mewujudkan perubahan yang diinginkan. Kemudian Profil pelajar Pancasila sebagai sebuah tujuan Sejatinya, profil pelajar Pancasila merupakan nilai atau karakter anak didik yang harus ditumbuhkan agar anak didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan hidup bermasyarakat. Pendekatan Inquiry Apresiatif sebagai strategi mewujudkan visi setelah memahami bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pedagogis dalam melakukan perubahan menuntut anak didik sesuai kontraknya dengan melaksanakan nilai dan peran guru penggerak yang selalu berpihak kepada peserta didik atau anak didik maka untuk melaksanakan perubahan pola didik kita terlebih dahulu menuju pada pola didik yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan perlunya sebuah strategi yang tepat untuk mewujudkan perubahan pada modul 1.3 ini saya dan para calon guru penggerak diperkenalkan dengan strategi untuk mengelola perubahan tersebut yang dikenal dengan pendekatan Inquiry Apresiatif. Dan berikut adalah visi murid impian saya yang saya buat berdasarkan teori-teori Inquiry Apresiatif yang sudah saya pelajari. Visi yang saya pilih adalah bahagia dan merdeka jiwa serta pikirnya, dalam mewujudkan cita pada potensi maksimal kemudian rencana strategi perubahan untuk merencanakan dan mewujudkan perubahan menjadi sebuah aksi nyata maka visi untuk murid yang dibuat yang pada sebelumnya itu akan diwujudkan dalam sebuah rencana tahapan barja sebagai langkah pemandu mengelola perubahan yang diinginkan untuk mewujudkan visi besar atau visi utama, saya memulainya dengan mengelola perubahan kecil, dimulai dari bagian atau elemen dari visi utama tersebut sebagai tahapan awal mewujudkan visi untuk murid. Dan untuk proses bakja tersendiri, di sini saya mencanangkan satu kalimat perubahan atau satu kalimat prakarsa perubahan yang saya pilih yaitu menumbuh kembangkan prestasi akademik dan non akademik peserta didik dan untuk akronim dari bagian itu sendiri pada bagian B atau buat pertanyaan utama maka pertanyaan yang timbul di sini adalah bagaimana meningkatkan prestasi akademik dan non akademik peserta didik Kemudian, bagaimana meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam peningkatan prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang bisa saya lakukan, yaitu mengidentifikasi potensi peserta didik. Itu adalah hal yang utama dan pertama yang akan saya lakukan. Baik minat bakat pada intrakurikuler atau akademik, maupun bakat pada kegiatan ekstrakurikuler atau non-akademik. Kemudian, saya juga akan menentukan strategi terbaik untuk menarik minat, bakat, dan potensi peserta didik dalam upaya peningkatan prestasi akademik dan non-akademik mereka. Kemudian, dari pertanyaan tersebut, maka saya membentuk tim yang akan bersinergi mewujudkan tujuan dari prakarsa perubahan yang ingin dicapai, yaitu penumbuh kembangan prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian untuk akronim A atau ambil pelajaran, maka ada timbul pertanyaan di mana saya akan mencari siapakah yang pernah berhasil mengembangkan potensi akademik dan non-akademik dari warga sekolah atau di ekosistem tempat saya bekerja sebagai pendidik. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana warga sekolah tersebut mengembangkan prestasinya atau cara yang akan ditempuh, kemudian apa saja hasil pengembangan prestasi akademik dan non-akademik yang pernah diraih. Kemudian tindakan atau penyelidikan. Yang saya lakukan untuk ini adalah merangkul dan mengajak warga sekolah yang sudah pernah berhasil dalam pengembangan prestasi akademik maupun non-akademik untuk berkolaborasi dengan saya untuk mencapai tujuan prakarsa yang ingin dicapai. Kemudian berbagi pengalaman, mengadopsi, memodifikasi, dan mengembangkan alur atau cara dalam proses pengembangan prestasi akademik dan non-akademik pada peserta didik yang terwujudnya, yang mana nanti akan terwujudnya peningkatan prestasi dari yang pernah ada sebelumnya. Kemudian pada kronim G atau gali mimpi, di mana di sini akan timbul pertanyaan, saya juga akan memilih pertanyaan untuk memancing tindakan yang akan saya lakukan ke depannya, yaitu antara lain prestasi akademik dan non akademik apa sajakah yang diinginkan bersama terkait dengan prakarsa perubahan yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah apakah kebiasaan baru yang dapat meningkatkan prestasi? Dan yang terakhir adalah sumber daya apakah yang tersedia untuk meningkatkan prestasi tersebut. Dan tindakan yang bisa saya lakukan adalah mendata kembali prestasi-prestasi akademik dan non-akademik apa saja yang sudah pernah didapat atau pernah diraih. Dan menemukan kembangkan prestasi-prestasi tersebut sehingga bisa melebihi hasil yang pernah diraih serta terciptanya prestasi-prestasi baru yang diharapkan. Kemudian, menerapkan pembiasaan dan apresiasi untuk terus berprestasi dengan harapan peningkatan prestasi tersebut sesuai dengan harapan. Kemudian, peningkatan sumber daya yang ada, yang diharapkan juga akan relevan dengan peningkatan prestasi yang diinginkan. Dan ini adalah rumusan mimpi yang saya yakini dan saya percaya bahwa ini pun akan terjadi sesuai dengan prakarsa perubahan yang ingin saya capai. Kemudian untuk akronim J, timbul beberapa pertanyaan diantaranya atau jabarkan rencana, di sini saya akan membuat satu perencanaan dan untuk melakukan tindakan, saya akan memilih atau saya menerapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai pemancing dan pemicu saya untuk melakukan tindakan. Antara lain, siapakah penanggung jawab program? Bagaimana dan kapan program akan dilaksanakan? Kemudian bagaimana mengukur proses perubahan dan hasil perubahan? Selanjutnya bagaimana caranya agar tetap orang dalam komunitas sekolah dapat berkontribusi meningkatkan prestasi yang diinginkan baik itu akademik? maupun non-akademik. Selanjutnya langkah motivasi apa yang digunakan untuk meningkatkan prestasi. Dan tindakan yang saya lakukan yaitu mensosialisasikan program kepada stakeholder yang ada di sekolah, baik itu dari kepala sekolah, komite, yayasan maupun orang tua siswa. Yang mana dalam proses pendiskusian program yang tadinya ingin saya lakukan dari perencanaan, proses yang akan dilakukan hingga pemaparan hasil yang, yang akan dicapai sesuai dengan keinginan nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah merangkul seluruh warga sekolah untuk berperan aktif dalam program peningkatan prestasi peserta didik. Selanjutnya membuat pedoman yang disepakati bersama warga sekolah yang akan dijadikan pegangan dalam upaya peningkatan prestasi peserta didik Dan selanjutnya, program ini pun akan direncanakan dan dilaksanakan secara intensif dalam kurun waktu 8 bulan efektif sekolah atau satu tahun pelajaran. Kemudian, untuk bagian terakhir atau atur eksekusi, di sini ada timbul satu pertanyaan yang cukup konkret yang mana bisa memotivasi saya untuk melakukan aksi atau mewujudkan dari prakarsa perubahan yang ingin saya wujudkan. Yaitu akan timbul pertanyaan siapa yang akan terlibat dalam mewujudkan rencana, siapa yang akan bertanggung jawab, dan siapa yang akan menindaklanjuti laporan progres pelaksanaan program jika sudah selesai. Dan tindakan yang saya lakukan pastinya program akan dilaksanakan oleh semua warga sekolah Dengan kepala sekolah tentunya sebagai penanggung jawab program Kemudian komite sekolah sebagai pembina, pendamping dan pendukung Serta seluruh guru maupun tenaga kependidikan yang ada Akan berkolaborasi untuk keberhasilan program data prakarsa perubahan yang diinginkan bersama. Dan kesimpulannya, dari visi saya bisa menggambarkan cara untuk menjalankannya atau cara untuk mewujudkannya Hingga pada akhirnya akan terciptanya tujuan yang diinginkan bersama Dan mana tujuan tersebut juga terkandung kaidah atau berlandaskan daripada filosofi kiajar Dewantara tentang pendidikan dan juga dalam prosesnya, saya sebagai calon guru penggerak di sini, juga akan menerapkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Dan jika semuanya berkisah nambungan, maka saya pun punya keyakinan bahwa perubahan yang ingin saya lakukan akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Dan akhir kata, itu saja penjelasan saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.3, yaitu visi guru penggeran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment.